Bidzikirillahi terutahul qulubu, dan tanzahul matargu al-fubu. Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayahaladinama illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita hari ini akan mengangkat hadis beberapa hadis yang kita ambil dari kitab yang sangat bermakna ini, 400 hadis akhir zaman. Ya, ini kita ambil di halaman 80. Uh, 38485 Saya bacakan saja tiga hadis ini di bawah subjudul larangan bekerja pada penguasa zalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yatianna alaikum umara yuqarribuna shirara an-nasi wa yuakhiruna as-salata an mawaqitiha Benar-benar akan datang kepada kalian suatu zaman yang para penguasanya menjadikan orang-orang jahat sebagai orang-orang kepercayaan mereka. Dan mereka menunda-nunda pelaksanaan sholat dari awal waktunya Barang siapa mendapati masa tersebut Janganlah sekali-kali ia menjadi seorang penasehat Polisi, penarik pajak atau bendahara bagi mereka Keterangan hadis ini riwayat Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan At-Tawarani Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani menyatakan hadis ini sahih dalam silsilah Ahadith As-Sahihah nomor 360. Kemudian hadis yang kedua. Dari Abu Sa'id Al khudri radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dalam salah satu khutbah yang diantaranya beliau bersabda Ala inni usiku An ud'a Fa ujiba min ba'di ya Bima ya'lamun Bima ya'rifun Dharan Thumma yaliakum Ummalun min ba'dihim Yaquluna ma la Wa ya'lamuna ma la ya'rifun Wa wazarahum Wa ala qad Khalituhum Bi Wa Bi'a'malikum Washhadu alal muhsini bi muhsin wa alal musii bi musii Ketahuilah Aku hampir saja Dipanggil oleh malaikat maut Lalu aku penuhi Panggilan tersebut Sesudahku kelak Kalian akan dipimpin oleh Para penguasa Yang berkata Berdasarkan landasan ilmu dan berbuat berdasarkan landasan ilmu Mentaati mereka merupakan ketaatan yang benar kepada pemimpin Dan kalian akan berada dalam kondisi demikian selama beberapa waktu lamanya Setelah itu, kalian akan dipimpin oleh para penguasa Yang berkata bukan berdasarkan landasan ilmu Dan berbuat bukan berdasarkan landasan ilmu Barang siapa menjadi penasehat mereka pembantu mereka dan pendukung mereka berarti ia telah binasa hendaklah kalian bergaul dengan mereka secara fisik namun janganlah perbuatan kalian mengikuti kelakuan mereka persaksikan siapa yang berbuat baik di antara mereka sebagai orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk di antara mereka sebagai orang yang berbuat buruk hadis ini Diriwayatkan oleh Al-Tabarani dan al baihaqi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Menyatakan hadis ini sahih Dalam kitabnya Silsilah al Hadis al Hadis as sahihah Nomor 457 Kemudian Rasulullah SAW bersabda Ini hadis ketiga Innahu Alaikum Sesungguhnya alaikum kalian kelak akan diperintah oleh para penguasa yang melakukan hal-hal yang ma'ruf kalian kenali sebagai kebaikan dan melakukan hal-hal yang mungkar Kalian ingkari karena penyimpangannya Maka barang siapa Membenci dengan hatinya Karena penyimpangannya Maka barang siapa membenci dengan hatinya Niscaya telah berlepas diri Tidak terkena tanggung jawab atau dosanya Dan barang siapa yang mengingkari Dengan lisan Niscaya telah selamat Tidak terkena tanggung jawab atau dosanya akan tetapi yang terkena tanggung jawab atau dosanya adalah orang yang setuju dan mengikuti kemungkaran penguasa. Saudaraku rahimakumullah, ini tiga hadis berada di bawah subjudul larangan bekerja pada penguasa yang zalim. Dan seperti yang sudah kita sering bahas bahwasanya dalam hadis periodisasi atau hadis rangkuman Sejarah umat Islam, Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada lima periode, lima babak, lima fase perjalanan umat ini, dan uniknya setiap babak diberikan nama berdasarkan sistem kepemimpinan yang berlangsung pada babak itu. Dan ketahuilah, ingatlah bahwa kita sekarang sedang berada di babak yang paling kelam. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai babak mulkan jabriyatan Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka Dan kalau kita lihat hadis demi hadis tadi Amat sangat mirip sekali dengan realita yang terjadi Di berbagai negeri hari ini Bahwasanya mereka yang memegang otoritas kepemimpinan Memang memiliki perangai-perangai yang memaksakan kehendak mereka Dan yang lebih penting lagi menyingkirkan mengesampingkan kehendak Allah dan rasulnya. Karenanya Saudaraku rahimakumullah, hadis-hadis yang kami bacakan barusan pada pagi hari ini yang kemudian di dalam kitab 400 hadis akhir zaman ini dimasukkan di bawah judul larangan bekerja pada penguasa zalim, Hendaknya benar-benar menjadi durs, dars ya, menjadi pelajaran buat kita bersama agar kita tidak Terkategorikan, tersia-sia hidup karena kita mengerahkan Waktu kita, tenaga kita Untuk memberikan loyalitas Kepada pihak yang tidak pantas Diberikan loyalitas Padahal hidup kita hanya sekali Dan hanya sebentar Hendaknya mari kita Benar-benar berpegang teguh Dengan apa yang digambarkan dalam surat Al-Ma'idah Ayat 55 Innama waliyukumullahu Warasuluhu Walladhina amanu Alladhina وَيُؤْتُونَ wa hum رَاقِعُونَ Sesungguhnya, pemimpin-pemimpin kalian penolong pelindung kalian hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang menegakkan salat yang menunaikan zakat dan mereka tunduk kepada hukum Allah SWT Saudaraku rahimahumullah memang hidup di babak keempat ini adalah kehidupan yang Hari demi harinya Seperti diistilahkan oleh Nabi Muhammad SAW Merupakan ayamus sabar Hari-hari yang menuntut kesabaran Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sabar Dalam pengertian yang sebenar-benarnya Yang diantaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 146 Wa ka'ayyin min nabiyyin Qatala ma'ahu ribiyyuna kathir Fama wahanu lima asabahum fi bilillahi وَمَا دَعْفُوا وَاللَّهُ يحب الصابرين. Berapa banyak orang-orang Rabbani Orang-orang bertakwa bersama Nabi Berjuang Mereka tidak menjadi wahan Dikarenakan musibah yang menimpa mereka di jalan Allah Mereka tidak jadi lemah eh, penampilan ya? Dan mereka tidak menjadi lemah aktivitas dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu ma'wanul imaasabahum fisabilillah. Mereka tidak wahan, tidak lemah mental. Dikarenakan musibah yang menimpanya di jalan Allah, mereka tidak ma'bud. Tidak lemah penampilan. Ya dikarenakan mereka berjuang di jalan Allah Bismillah, was tekanu dan mereka tidak lemah aktivitas menjadi kehilangan asa, kehilangan harapan dan bingung apa yang mesti dikerjakan selagi mereka di atas jalan Allah taala dan Allah mencintai orang-orang yang sabar Allah maj'alna minas sabirin Allah maj'alna minas sabirin Allah maj'alna minas sabirin wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan zikrillah يتروىتاح القلوب وتنزاح المتع وال